Hai hai hai teman-teman jumpa lagi di channel YouTube Deus Project dengan channel aneka tips dari kita nih Nah buat teman-teman gimana kabar kalian semua tentunya kabar kalian sehat kan Nah buat teman-teman yang belum subscribe yuk subscribe dan jangan lupa untuk like comment and share Cara memperpanjang masa aktif Indosat 1 Cara memperpanjang masa aktif Indosat via transfer Nah, ada cara memperpanjang masa aktif Indosat via transfernya pulsa melalui langkah ini. Buka menu mesej, SMS ketik format transfer pulsa, spasi, nomor Indosat, spasi, nominal pulsa. Kirim ke 151. Tunggu SMS konfirmasi biaya. Balas sesuai dengan instruksi. Tunggu notifikasi transfer pulsa Indosat berhasil. Masa aktif Indosat bertambah. 2. Cara memperpanjang masa aktif Indosat via program. Kemudian, pengguna bisa mengikuti cara memperpanjang masa aktif Indosat sebelum memasuki masa tenggang saja. Buka menu mesek, SMS ketik aktif, jumlah hari masa aktif. Kirim ke 555. Masa aktif Indosat bertambah. Contoh seperti aktif 3 menambah masa aktif 3 hari dengan biaya Rp2.000. Ada juga aktif 14 untuk masa aktif 14 hari dengan biaya Rp5.000 saja. Selain itu, ada juga aktif 30 untuk membeli masa aktif 30 hari dengan biaya Rp10.000 saja. 3. Cara memperpanjang masa aktif Indosat via pulsa. Selanjutnya, Pilihan lain adalah dengan cara pembelian pulsa yang menambah masa aktif Indosat. Download dan install aplikasi miim 3 di Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi miim 3. Login dengan nomor Indosat ordo, Klik beli pulsa. Pilih nominal pulsa Indosat. Pilih metode pembayaran. Nominal pulsa akan memperpanjang masa aktif Indosat. 4. Cara memperpanjang masa aktif Indosat via paket internet. Pengguna juga bisa ikuti cara memperpanjang masa aktif Indosat dari pembelian paket data. Unduh dan install aplikasi Miim 3 di Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi Miim 3. Login dengan nomor Indosat OREDU. Pilih menu paket internet, SMS, dan telepon. Klik beli. Klik beli sekarang. Pilih metode pembayaran pulsa atau e-wallet. Tunggu notifikasi dari Indosat OREDU paket data akan memperpanjang masa aktif Indosat. Selain itu, pengguna bisa melakukan cek masa aktif secara rutin untuk kenyamanan penggunaan layanan Indosat. Dari beberapa cara memperpanjang masa aktif Indosat via transfer pulsa hingga paket data sesuai kebutuhan. Terima kasih yang sudah mengikuti tips ini dari awal, semoga bermanfaat ya. Jika kamu ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Oke ya sayangku, sampai jumpa. Dada, emuah, emuah.